Kolam Renang Hai, aku mau pergi berenang sekarang. Hai, saya mau beli satu tiket. Ini tiketmu ke kolam renang. Yang mana lokerku? Mandilah lebih dulu sebelum berenang. renang yang bagus. Mereka ingin mengganti ban renang. Momo menemukan bola raksasa. Bantu Momo menemukan trampolin. Momo menemukan pistol air Perpustakaan Halo Hai, aku ingin meminjam buku Ini kartu perpustakaanku Konfirmasikan informasi kartu perpustakaan Ini uang jaminannya. Ini tanda terimamu. Hai, aku mau mengembalikan buku. Ini kartu perpustakaanku. Konfirmasikan informasi kartu perpustakaan. Ini uang jaminanmu. Ah, meja ini berantakan. Ayo kita bersihkan. Letakkan buku di rak yang benar. itu kotor. Ayo kita bersihkan. Ayo kita beri cairan pada titik-titik yang berjamur. Ayo kita beri cairan pada titik-titik yang berjamur. permen Silakan masuk. Tunggu rokan haus. Saya akan beri teh. Tuangkan susu. Taruh buah ke dalam mesin. Nanas semangka blueberry lengkaplah bila pegangan ditarik <tik> semangka pisang kiwi <tik> <tik> <tik> stroberi nanas pisang Wah, kamu monyet enak kan? <Blaz management> <contemporary> <featherlocher> Terima kasih Bioskop Halo Hai Aku ingin membeli 3 film Terima kasih, ini warna. Aku ingin membeli jus dan popcorn. Dia ingin makan dasa ini. Jus rasa ini, jus jeruk. Terima kasih, ini warnya. Bisakah kamu memberiku sepasang kata bapak di kandeng? <tik> <tik> Terima kasih. Di mana biaskapku?